halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kita adik-adik teman-teman aku kali ini mau hunting jajanan hunting jajanan yang enak-enak aku juga mau nyari permen yupi bantu aku ya di mana ya kalian paling suka jajanan apa teman-teman Oh, ini dia teman-teman. Yang lagi viral itu loh. Hmm. Lucu ya bentuknya. Ya. Hmm. Siapa yang suka? Hmm, lucu ya teman-teman ya. Oke, kita cari yang lucu-lucu lagi teman-teman. Kita cari yang lagi viral lagi. Ada apa nih? Uh ada tong candy oh ada permen lidah teman-teman coba kita lihat ya oh ini dia teman-teman wah serem ya ada yang berani makannya teman-teman oh, aku takut deh enggak ah, enggak mau tapi kan ini hanya makanan ya tidak apa-apa ya tapi aku nah, aku teman-teman oke okay, kita simpan lagi ya kita cari lagi yang lagi viral lagi teman-teman apa nih wadidaw wadidaw ada permen lolipop marshmallow wow hmm, lucu lucu sekali hmm. Cari lagi, cari lagi jajanan yang viral di mana. Ini apa ya teman-teman ya. Apa ini ya. Wow ada modi. Oh teman-teman ini modi candy pop ini. permen gitu mungkin ya. Dia seperti permainan candy pop itu loh. Yang ada di mainan itu loh. Ah, seru ini kayaknya lucu ya teman-teman jajanannya hmm, oke okay, kita simpan kita cari lagi ya apa nih apa ini ya otol oh, lollipop oh ya apun ini bentuknya gergaji teman-teman hmm, ada yang berbentuk itu kunci inggris oh ini seperti perlengkapan gitu ya teman-teman ya lucu ya siapa yang pernah makan hmm gimana teman-teman rasanya enak apa enggak oke kita simpan ya wah lucu nih teman-teman oh ini ada lipstik, oh ini jajanan berbentuk lipstik, wow tuju. Oke. Kita lihat ya. Wah, warna-warni nih tuh. wadahnya nih. Hmm, ini sepertinya permen ya, teman-teman. Ini permen lipstick. Oke, kita simpan. Kita cari lagi. Yang seru-seru ya jajananannya ya. lagi? aku belum menemukan Yupi, teman-teman. Ada yang lihat tidak Yupinya di mana? teman-teman aku menemukan cocolan lipop rasa stroberi waniau lucu sekali ini rasanya enak teman-teman siapa yang suka hmm enak warnanya pink oke kita simpan lagi ya kita cari ubi di mana ya wah apa ini teman-teman Wow, ini yang lagi viral, teman-teman. Bubble gum. Hmm, ini permen yang lagi viral, itu teman-teman. Oh, wow. Bentuknya bumi. Lucu ya. Oh, ini dia, teman-teman. Aku menemukan Yupi. Ya, teman-teman, dan adik-adik, siapa yang suka Yupi? Ada Yupi Berry Bones. Wah. Enak nih, ada apa lagi ya? Oh ada Yupi Little Star, vitamin C tuh mengandung vitamin C adik-adik. Bentuknya bintang ya. Wah seru nih, apa lagi ya? Wow ada Yupi Dino Wah, bentuknya dino, T-Rex Siapa yang suka? Enak ini, teman-teman ya. Kita cari lagi. Ada apa lagi ini di sini ya? Sepertinya aku menemukan. Ada yupi siwort. Wow. Enak ini, teman-teman. Apa lagi ya? Ada Yupi Baby Bears, mm, Enak teman-teman Apalagi ya teman-teman ya Kita cari lagi Ini apa ini Permen Rasa buah Bentuknya sendal Wah lucu sekali teman-teman Oke segitu dulu ya teman-teman Hunting jajanannya Siapa yang paling suka Yupi? Kalian paling suka yang mana teman-teman jajanannya Oke teman-teman dan adik-adik Sekian dulu ya video dari aku Sampai jumpa di video berikutnya Semoga kalian suka dan terhibur Jangan lupa like Subscribe, share dan komen Makasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah